Live streaming RB Leipzig vs Real Madrid. RB Leipzig akan menjamu Real Madrid di Red Bull Arena pada Matchday 5 Grup F Liga Champions 2022/2023. Per Pertandingan ini dijadwalkan kick-off Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022, jam 2 waktu Indonesia Barat. Madrid sudah menjadi tim pertama yang lolos dari grup mereka. Sementara itu, Leipzig masih harus bersaing dengan Saktar Donetsk untuk memperebutkan satu tempat tersisa. Pada matchday 2, Madrid mengalahkan Leipzig di Santiago Bernabéu. Waktu itu, tanpa Karim Benzema yang cedera, sang juara bertahan menang 2-0 lewat gol-gol Federico Valverde dan Marco Asensio. Kali ini, Madrid lagi-lagi takkan diperkuat Benzema. Pemenang d'Or itu masih harus menjalani pemulihan cedera. Selain Benzema, Madrid kabarnya juga tak bisa diperkuat valvade yang mengalami cedera di laga kontra Sevilla akhir pekan kemarin. Namun, Madrid sudah kembali diperkuat kiper utama Thibaut Courtois. Grup F saat ini dipimpin oleh Real Madrid dengan 10 poin, diikuti RB Leipzig 6, Shakhtar Donetsk 5 dan Celtic 1. Leipzig akan lolos menyusul Madrid jika mampu mengalahkan Los Blancos dalam laga nanti, sedangkan Saktar kalah di kandang Celtic. Sementara itu, hasil imbang di Red Bull Arena sudah cukup untuk memastikan Madrid jadi juara grup. Laga ini akan disiarkan langsung di Bein Sport Channel dan kick-off pukul 2 waktu Indonesia Barat. Santiago Solari kembali ke Real Madrid sebagai Direktur Valde Bebas. Beberapa minggu yang lalu, Marka melaporkan tentang awal pembicaraan untuk kembalinya Santiago Solari ke Real Madrid. Kini, kesepakatan itu telah tercapai. Dalam beberapa pekan mendatang, Solari akan kembali ke Los Blancos sebagai Direktur Valde Bebas. Pengalaman profesional terakhirnya adalah sebagai pelatih Amerika of Mexico, posisi yang dia tinggalkan Maret lalu. Menggantikan Juran Lopetegui, ia meninggalkan pos untuk kembalinya Zinedine Zidane yang mengundurkan diri setelah memenangkan Liga Champions dalam final di Kiev. Setelah meninggalkan posisi pelatih kepala tim utama, Solari tetap dikaitkan dengan klub ini sebagai duta besar dan selalu memiliki hubungan dekat dengan jajaran atas manajemen. Kini ia kembali dengan tugas mengelola Valdebebas. Keputusan olahraga akan tetap dibuat oleh Manu Fernandes dan timnya, tetapi Solari akan ada di sana untuk membantu dengan cara apapun yang diperlukan. Dia akan menjadi konsultan di semua tingkatan dari posisinya sebagai orang yang percaya diri total dan mutlak. Selain itu, Florentino Perez dan para direktur juga telah memutuskan untuk melakukan sedikit penyesuaian pada area eksekutif klub. Jika tidak ada perubahan, Hijos ruiz, ruiz Exposito akan menjadi salah satu manajemen puncak klub. Exposito adalah seorang partner di Ernst Young dan tahu seluruh beluk manajemen klub sepak bola. Alasan Asensio Kesulitan di Real Madrid, Madrid Madrid mengalahkan Sevilla di Santiago Bernabeu dalam lanjutan La Liga. Los berhasil menutup laga dengan kemenangan 3-1. Hasil manis itu didapat setelah pelatih Carlo Ancelotti melakukan tiga pergantian di menit ke-77 saat skor masih satu sama. Ferland Mendy, Daniel Carvajal, dan Luka Modric ditarik digantikan oleh Antonio Rudiger, Lucas Vazquez, dan Asensio. Vazquez kemudian langsung mencetak gol di menit ke-79. Asensio selaku pemain pengganti menyumbang assist untuk gol Federico Valverde di menit ke-81. Musim masih panjang, saya harus menunggu kesempatan. Saya hanya bermain beberapa menit, tetapi saya fokus pada kualitas, membantu tim, memberikan yang terbaik, segalanya tidak bergantung pada saya, tetapi pada pelatih dan dia memberi saya lebih banyak menit, kata Asensio. Asensio sangat minim mendapatkan kesempatan bermain di Madrid. Pada musim ini, catatan waktu bermain terlamanya dalam satu laga hanya 26 menit, dan itu terjadi saat Real Madrid mengalahkan RB Leipzig di Liga Champions. Kesulitannya bersaing di Madrid dikarenakan tak tampil di posisi natural. Asensio merasa dimainkan lebih melebar dari yang seharusnya. Posisi saya yang paling alami adalah lebih ke dalam. Tetapi selama bertahun-tahun saya berada di Madrid, saya lebih banyak bermain di luar. Saya beradaptasi, tetapi di dalam saya menangani diri saya lebih baik, saya lebih nyaman dan itu adalah sesuatu yang terlihat. Tegasnya. Real Madrid tertarik datangkan Back tengah AC Milan, Pierre Kalulu. Juara La Liga Real Madrid dilaporkan tertarik untuk mengontrak Pierre Kalulu dari raksasa Serie A AC Milan. Sebagaimana dilansir dari laman Calcio Mercato web, Pierre Kalulu adalah subjek yang menarik dari Real Madrid untuk pindah di jendela transfer musim panas 2023. AC Milan akan menuntut sekitar 30 juta euro untuk berpisah dengan back berusia 22 tahun itu. Pierre membuat kemajuan bertahap sejak bergabung dengan AC Milan dari Lyon pada September 2020. Pemain Prancis itu tidak menjadi pemain reguler dalam dua musim pertamanya bersama Rossoneri, tapi sahamnya mulai meningkat di musim 2021-2022 karena ia menghasilkan beberapa penampilan yang mengesankan dalam perjalanan menuju kemenangan Serie A. Pemain berusia 22 tahun itu telah meningkatkan permainannya beberapa tingkat musim ini menjadi mitra pilihan pertama untuk Fikayo Tomori. Talulu telah membuat 15 penampilan sejauh ini termasuk 11 pertandingan di Serie A. Penampilan apiknya telah menarik perhatian beberapa petinggi Eropa termasuk Real Madrid. Real Madrid mendatangkan Antonio Rudiger pada bursa transfer musim panas. Kedatangan bek tengah Jerman itu membuat Carlo Ancelotti memiliki unit pertahanan tengah yang kuat. Dengan kedatangan ider Militao dan David Alaba di Santiago Bernabeu dalam dua tahun terakhir, lini pertahanan Los Blancos adalah salah satu yang terkuat di Eropa. Tapi Nacho menemui jalan buntu dengan Real Madrid dalam pembicaraan mengenai kontrak baru dan Marengues harus berinvestasi dalam back tengah jika pemain Spanyol itu meninggalkan klub.